serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada momen spesial yang kita dapatkan tadi sore ini para sahabat ya Papa Milar bersama tim sepertinya memberikan kejutan spesial untuk warga Konoha bakal ada tentunya sesuatu yang disuguhkan Bismillah, para sahabat yang mudah-mudahan apapun itu selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran amin Bismillah, ngalor ngidul, thank you Bang B katanya tuh, wow makin sabar banget ya dengan kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Mama Eva, 77, disitu dikatakan: "Bismillah, semoga Leslar semakin sukses dan berkah." Amin. Masya Allah, banget ya doa baiknya. Banyak diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita. Kemudian, bersahabat ya, vitamin malam hari ini kita dapatkan lewat channel YouTube Lensa Entertainment. Kelucuan, kegesrekan, dan kekiutan selalu saja diperlihatkan oleh idola kesayangan kita, masya Allah, lewat vlog terbaru yang diunggah di channel YouTube Lensari Entertainment. Kita, sebagai warga Konoha, wajib banget nih untuk selalu mensupport karya-karya terbaik dari tim. Ya, kita selalu bahagia melihat vitamin-vitamin yang selalu disuguhkan, apalagi vitaminnya ini soal yang sangat luar biasa vlog-vlog yang berbeda dari Lesti dan Bilar, ini Masya Allah banget kegesrekan, keromantisan kekiutan selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar kemudian juga persahabat ya ada unggahan terbaru dari Papa Bilar yang mengunggah foto bareng dengan Kak Hito dan Kak Feli wow, ini sih kejutan banget untuk kita semuanya dan kita lihat sepertinya foto ini saat mereka berada di kota Bandung saat menghadiri acara konser Teocha ya terlihat dari baju yang dipakai tetap kita bahagia banget dia ya. melihat pertemanan yang tentunya melihat silaturahmi mereka tetap terjalin dengan baik momen ini pun diunggah kembali oleh akun KR Ningsih ya banyak tanggapan komentar juga diberikan di postingan ini dari akun Instagram Nunung Khosia mengatakan, Alhamdulillah jumpa dengan kawan Bilar Hito, katanya itu Alhamdulillah. Dan kita lihat juga komentar selanjutnya, dari akun Amahlama95 mengatakan, kayaknya waktu konser Rosa di Bandung. Ada juga jawaban dari Wira Anur Raditya. Iya kalau dilihat dari bajunya tuh banyak yang bertanggapan juga postingan foto ini ketika foto di Bandung saat menghadiri acara konser teh oca Masya Allah banget ya tetap kita bahagia sekali Dan berikutnya juga persahabat perhatikan ini vitamin terbaru yang kita dapatkan malam hari ini sepertinya idola kesenangan kita lagi ngemol nih persahabat ya tetap kita salpok dengan BBL yang sangat lucu dan menggemaskan, apalagi di video ini Teh lagi tutorial cium tangan ayang, aduh masya Allah banget ya dan BBL aja sampai tentunya nggak mau dipegang tuh marah tuh persahabaja ya. ekspresi dari Abak Fatih emang lucu banget ya, ini kebahagiaan yang kita dapatkan malam hari ini. Hingga komentar banyak sekali diberikan juga di unggahan ini dari akun Dahlia 0201 mengatakan Gak mau dicium tangannya abang karena abang yang harus cium tangan Novi gitu kira-kira maksudnya abang tuh <laughs> Ini Masya Allah banget ya, baik yang sangat lucu, baik yang sangat pintar Bayi yang sangat menggemaskan, Pokoknya BBL emang luar biasa banget Dan kita lihat juga ke momen selanjutnya Apalagi melihat postingan video yang diunggah oleh Bunda Lesti. Aduh ini mah gemes banget Persahabat ya Melihat senyuman dari Abang Fatih Emang sangat membahagiakan Bikin adem warga Konohat nih. Makin semangat lagi untuk mensupport karya-karya terbaik dari Bunda Lesti. Sudah dikasih semangat oleh Abang Fatih, ya, dan kita lihat di unggahan igasnya, Teh Novi yang berkipas kembali unggahan dari Dokter Puspa. Nih, ternyata ketemu dengan Dokter Puspa juga di mall. Wah, ini seru banget, ya, bertemu dengan orang-orang baik dan orang-orang yang sangat luar biasa. Tulusnya, mensupport hubungan Lesti dan Bilar. Kemudian, tersahabat disimang juga info penting mengenai voting sementara di aplikasi Jooks. Alhamdulillah, Lesti Kejora dengan lagu Lentera berada di posisi puncak dengan perolehan votingnya 31 juta. Wow, ini sih cute banget dan sangat membanggakan. Ini wajib dipertahankan sampai esok, mershabat ya, tinggal satu hari lagi. Batas voting jam 11 yang besok, jangan sampai tentunya kita lengah, jangan sampai kita kendor terus semangat, terus buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Dan mudah-mudahan lesti go internasional, amin.